tapi sebagian lagi mengusir kucing karena dianggap mengganggu. Bila pernah mengalami kondisi tersebut, jangan tergesa-gesa mengusir hewan kesayangan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Berikut adalah ulasan tentang tanda, bila didatangi oleh kucing yang dirangkum dari berbagai sumber. Satu, Harus bersedekah Tanda bila kamu didatangi kucing yang pertama adalah,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 Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah empat pertanda dari Allah subhanahu wa ta'ala bila didekati kucing. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita semua, dan dapat dijadikan pelajaran untuk lebih baik lagi ke depannya. Amin ya Robbal alamin. Walauhu alam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya.